Emas bullish, potensi akan bergerak naik. Bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga emas US sedang berkonsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1891.32 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1881.90. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081